Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi nih di channel gua nih ya, lembaran tutorial. Nah, sebelumnya nih, saya ingin menjelaskan bagaimana caranya. sangat aplikasi besar ya, jadi saya jelaskan gampang so, sekali untuk uh, membuat hapus atau uh, memperbarui foto yang uh, kita buat, langsung aja ya. ...tuhannya. Ya, kalian langsung saja buka aplikasi Chrome. Ya, sudah tampilan seperti ini. Kalian langsung saja buka. Kalian langsung saja klik remote image background. Nah, ini tampilannya seperti ini ya, guys. Jadi, kalian, nggak nah, perlu susah-susah untuk menurut aplikasi mengedit nah, atau Ambil gambar orang, gambar diri kita sendiri? So, what is guys? Kita catch up nih. Are guys? karena mobilnya di bakal begini begini lalu kita klik download ya sudah klik buka sudah seperti ini lalu kita kembali ke master ya karena karena dia di sini menggunakan kinmaster jika sudah seperti ini kita klik komo, komo lalu ya lalu kita pilih gambar yang kita mau, contohnya ini. Ini ya, guys, agak lebar sedikit. Lalu, klik pojok kanan, guys. Lalu, klik gambar yang tadi kita sudah. jadi seperti ini guys jadi tidak ada lagi yang sebelah sininya ini pinggirannya jadi 20 potong-potong lagi kalian langsung saja di uh, langsung di linknya gitu dikasih Google cari di saat bermanfaat sekali Kalian yang tidak tahu, jadi nggak perlu untuk ngedit, potong gambar-gambar di aplikasi Fit. Ya. jadi ini sangat gampang sekali, ya guys. Ya, mungkin segitu aja video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa ya guys klik tombol subscribe-nya dan loncengnya agar tidak ketinggalan kami mengupload video, video selanjutnya Oke okay, see you next time